Tidak, itu, itu, bapak tidak ada hukumnya di situ oke bapak coba coba apa yang apa yang Yesus katakan kepada orang ini ketika nah, dia bertanya Tuhan Allah, nah, nah mengasihi Tuhan Allah itu dengan dengan cara apa hidup di dalam betul ini. betul ini. betul, ini. Nah, betul. Lagi? nah sekarang untuk memperoleh hidup kekal ada di diantaranya menyembah Yesus tidak ada Nah, itu nah, pintar. Emang kamu gak tidak ada. Kenapa? Nah, terus, kenapa Bapak menyangkal oh, ajaran kenapa Yesus ini? Yesus? Kan kenapa, Bapak? Kenapa Bapak menyangkal ajaran Yesus ini? Tidak, kan? Yesus Loh. tidak pernah marah disembah. Yesus itu banyak menyembah. Tidak dia, ada ya? Oh, banyak tidak banyak ada yang manusia banyak. yang hidup sesama Yesus yang mendudukkan Yesus seperti Hasan. nggak ada, Pak? Banyak Makanya Yesus tidak Yesus pernah marah. Itu yang, yang disembuh sembuhkan itu menyembah dia, juga menyembah itu cukup menyembah dia. Itu menghormat sujud, menghormat beda dengan menyembah menuhankan dia seperti di gereja beda, dipanggil pak. Panggil dia Tuhan, Tuhan, apalagi. Panggil Tuhan itu biasanya orang dipanggil Tuhan. Saya juga dipanggil Tuhan. Tuang cakep, tuang ganteng, tuang pemurah. Saya juga dipanggil Oke Tuhan. Pak. Kamu hebat cuma ya. Saya ngalah dengan. Saya ikut dulu pendapatmu. Nih. Saya salah terhadap Alkitab saya yang salah atau saya Bu, salah tentang Bapak. Jangan cuma di mulut ngaku salah, mulut, bertobat, bertobat, kamu, bertobat. Kamu, bertobat. Kamu, kamu. bertobat kamu bapak. orang, bertobat caranya, ya? Aduh, kamu, bapak eh, menyangkal kamu. ajaran Yesus loh, bukan? bukan jangan nyalah-nyalahin ya. saya gitu loh, Pak. Gimana sih? Kamu keras kepala sih? Kamu bapak yang keras saya. kepala, bapak terciduk -me -me menyangkal Yesus. Bapak menggantikan Tuhannya Yesus dengan Yesus. Bapak terciduk nyangkal. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi disembah. Berarti bapak menyangkal. Dengan modal siapa yang melihat aku? Engkau, engkau, apa dikatakan bahwa kepada Filipus tadi itu yang anda maksud? Ya, Pilatus itu apa? Sorry. Dikatakan sudah sekian lama engkau bersama aku. Ya. Mengapa engkau bertanya mana bapak itu? Yesus heran, kenapa? Selama dia memberitakan Injil kepada Bani Israel, dia tidak pernah mengatakan Bapak itu wujud, Bapak itu makhluk, Bapak itu ciptaan. Bapak itu bisa dilihat, Bapak itu bisa didengar. Kok tiba-tiba Ananias ini muncul? bertanya minta ditunjukkan Bapak itu kan gila. Saya sudah bilang dia nggak bisa dilihat, suaranya nggak bisa didengarkan. Kamu minta pula ditunjukkan. Kan konyol itu namanya. Sudah dibilang, tidak ada yang bisa melihat Bapak. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup melihat Bapak. Eh, minta kau tunjukkan Bapak itu. Kan bila. Barang siapa yang melihat aku, itu sama dia melihat Bapak. Kenapa? Karena yang aku katakan adalah perkataan Bapak. Yang aku lakukan adalah pekerjaan Bapak. Bukan berarti melihat aku sama melihat wujud daripada pencipta langit dan bumi gitu loh, Gitu maksudnya Pak Lamsen. Saya aja yang awam kok bisa paham Pak? Kenapa? Karena saya tidak menyangkal Yesus. Bapak nyangkal. Masakan Ia Bapak pencipta langit dan bumi itu sudah menyatakan dirinya hendak kepada siapa kau samakan aku sehingga kami sama. Ya, di dalam dua raja-raja diterangkan bahwa. Benarkah Allah akan diam di atas muka bumi bersama dengan manusia? Sesungguhnya, sesungguhnya langit, bahkan seluruh langit yang menaungi langit pun tidak akan dapat memuat Allah, apalagi rumah ibadah ini. Apalagi tubuhnya Yesus, rumah ibadah saja, saja bait Allah saja memuat Allah, apalagi tubuh Yesus. Jadi, jadi jangan menyangkal itu semua Pak Lamsen, ya. Saya memang awam tapi saya kritis. Jujur, saya katakan, ketika saya kuliah, ada dosen filsafat saya, Pak, dua kali masuk rumah, eh, tiga kali masuk rumah sakit jiwa, gara-gara saya yang menjelaskan di hadapan dia tentang konsep kalam. Jadi, kalau cuma yang kayak-kayak begini, mah kecil, Pak. Pak Lamsen, ya, Pak Lamsen, gimana ya? Persen tadi nggak ada suara asal. kok hilang struk, struk, kena struk nge-struk, bang. Hati -hati. <laughs> Orang yang kamu situ terlalu banyak ngomong kamu ngajar ngajar tidak benar kamu cuma ngomong terus. Ga, ga, ga, ya asyik. udah udah ya. saya diam lagi. Nah silakan bohongin lagi saya nah, pak silakan. Mohon Apalagi mohon yang bapak ingin bohongin ke saya. Cuma kamu guru besar seperti itu dia ngomong Maksudnya? sendiri. Saya sudah katakan karena. Bah, tadi bapak ngomong ternyata. sendiri juga kan bisa, namanya namanya Pak kita berdialog, giliran bener. saya saya ngomong sendiri berarti Pak, tadi juga Bapak ngomong sendiri kok, sayangnya muatan perkataan saya kebenaran, Bapak kebohongan kan gitu perbedaannya. Iya benar. Silakan Pak Amsten, giliran Bapak bohongi saya sekarang, ma nggak? Komandan. Siap, Aduh, 86 enam? Orang gila, mau... saya mau ngomong sama orang gila. Susah, waduh! Eh, malah saya dikatain gila. gila. Gimana <gulur> sih, bapak ini? Aduh, ya udahlah <gulur> Kalau saya, kalau misalnya, misalnya so, kamu enggak? Kalau percaya sama Bapak Yesus, Alkitab saya berarti kamu percaya Yesus telah mati hidup kembali. Percaya, saya percaya, kita bapak. Sekali lagi, saya katakan, saya percaya kepada kita, bapak sebagai kitab yang dituliskan berdasarkan atas penyelidikan orang-orang yang hidup di abad pertama saya percaya itu tapi saya tidak percaya kalau kitab Bapak itu adalah kalamullah mohon maaf gimana Pak pasti benar ini? ya yang benar, benar karena kalamullahnya kan? pribadinya bukan kitabnya <laughs> iya Yesus itu percaya? berasal dari kalamullah oke okay apalagi Pak Lamsen? Aku bingung lihat kamu grunda. grunda kok begini cara ngomongnya ya? Yang gila kan saya kok Bapak yang bingung? Iya, bingunglah. Bapak so, yang saya, saya gila tadi. Saya yang menceritakan, benar enggak Yesus itu pernah mati hidup kembali? Benar enggak ceritanya? Saya percaya kita Bapak menceritakan itu, percaya hmm. saya Pak. Kejadiannya benar ke peristiwa itu. Enggak. Lah makanya untuk apa kamu bahas-bahas ini kalau nggak percaya? Kamu percaya? tadi Bapak, percaya? Bapak bilang kalau bahas Al-Qur'an, ayo bahas Al-Qur'an. Kalau bahas Bible, ayo sih. bahas Bible. Ya, sekarang Bapak nangis. Loh. Kok gitu? Alhamdulillah. Ah. Kalau kamu kalau kamu tidak percaya beritanya, kenapa kamu bahas-bahas terus kamu salahkan saya kepada berita yang tidak benar? Karena Karena Bapak tak... Bapak menyangkal Loh. Yesus, ya percuma Yesus. juga kalau saya terima juga Yesus ini, Yesus fiktif ini, kamu yang kan? Untuk apa? Kamu sampai ribut mulutmu sampai berbubi. Kalau Bapak menyangkal, oh. berarti keselamatan apa yang Anda inginkan. gitu? Karena menyangkal, dia kan mesias, Pak. Kalau kamu tidak percaya Yesus itu ada adalah, adalah fiktif, kamu percaya itu fiktif, untuk apa kamu berbubi mulutnya untuk menyalahkan saya kepada ajaran yang tidak benar? Tidak ada artinya. Saya kira kamu oh. sudah percaya bahwa beritanya Yesus itu benar, berita Alkitab saya benar. Ternyata kamu. Hanya berita, ke, berita daripada kitab Bapak ya. itu benar Ada berita Al-Quran juga mengakui ada penyaliban Sama-sama Pak ngakui ada penyaliban Bedanya Al-Quran menerangkan Allah menyelamatkan anak yang dikasihi percuma dikasihi kalau dibunuh Pak Inilah anakku kepadanya aku berkenan Kalau berkenan apa, berarti itu Allah itu tidak mengerti dan tidak tahu akibat perbuatannya itu. Apa itu, Pak? Akibatnya apa? Apa? Ada perbuatan nyalipan. Kan uh. saja Allah itu menyelamatkan Yesus atau uh -huh. Isa itu diselamatkan tanpa ada uh. pengganti yeah. yang diserupakan. Oke. Okay. Kenapa, Kenapa jadi Arab Kristen? Kalau ya, kalau Nah, kalau itu Biar yang saya menjadi. Saya sudah ngerti, Pak. Saya sudah ngerti arah bicaraan Bapak terus. itu. Kamu aja ngomong, saya biarkan dulu saya ngomong, agak lama sedikit, seperti kamu. Iya. Mulutmu nah, ya, itu silapkan. terlalu apa, maka saya nggak ngerti kamu. Jadi bagi saya ya, Allahmu itu penipu. Uji. Kenapa? Ya, Iya, penipu nah, lah, toba. jelas. Coba. Coba. Kan apa tidak nah, bisa? lah. Dia, dia kan apa mampu? Allah hmm. itu mahakuasa, ya kan? Mahakuasa ya. nggak? Mahakuasa. Iya. Dia kan bisa mengangkat Yesus ke atas, bisa ya. berdiri angkat. Ya. Tapi justru dimunculkannya yang serupa hmm. dengan Islam, maksudnya untuk apa pelajaran apa yang bisa diambil dari situ? Nah sekarang, Akhirnya apa? Oh, tahu. Sekarang, oh, sekarang begini Islam. pak, pak, sekarang begini pak. Ketika para Nabi datang kepada Bani Israel, apakah mereka menerima? Jawab pertanyaan saya jangan holt, ini, ini saya mau menjawab pertanyaan bapak. Apakah mereka menerima ketika Yesus datang kepada Bani Israel apakah Bani Israel menerima jujur yang aja saya Pak tanya, tidak yang saya tanya, kan tahu, gitu yang saya tanya dengar dulu jangan asal ngomong iya yeah. apakah Allah subhanahu wa ta'ala tidak tahu akibat yeah. ada peristiwa penyelipan karena ada diserupakan dengan Isa apa enggak tidak tahu akibat tahu ada... tahu tahu nah, kalau tahu tahu akan, apa, ada itu, beriman, akan ada orang yang beriman akan ada orang yang beriman dan akan ada orang yang menjadi kafir gitu tahu allah itu apa akibatnya tahu ada itu ada peristiwanya. akibatnya ada yang kafir ada yang beriman kan gitu pak udah ku jawab kan Akibatnya ada orang Kristen mengakui bahwa yang tersapi adalah Yesus. Enggak. Nah, kenapa orang Kristen itu menzalimi itu diri mereka ke, padahal karena yang tidak benar? Karena, Loh karena kok bisa kayak begitu? Apa? kok bisa kayak begitu kalau itu yang anda jadikan Allah dasar kenapa Allah akhlam, akhlam, kenapa Allah dengar kalau itu yang anda jadikan alasan kenapa Allah tidak membatalkan dan tidak menghalangi ada makan buah ilmu pengetahuan sehingga manusia keturunannya menjadi menanggung dosa berupa, kenapa kan penipu namanya penipu kami kira Nuh, namanya, bapaknya atau berarti mengirai, mengira bahwa Yesus itu mati padahal orang lain ditangisi dikuburkan bisa dikuburkan bisa kan, Bapak bisa, banyak tertipu, banyak tertipu. Bapak, berarti apa itu maksudnya apa? Belajar apa bisa diambil dari situ? Kan tidak ada penipuan itu. Banyak berarti kalau bapak menjadikan dasar kayak begitu, saya yang awam ini pun bisa mengatakan hal yang sama. Makanya saya bilang, karena kenapa? itu begini dong. Kira -kira berarti yang, yang menipu Yesus itu siapa? Bukan. Pegang gimana itu? Gara-gara itulah saya. Menyembah Yesus. Malah berterima kasih. Kan? Gara -gara Sekarang Anda mengatakan yang menipu adalah Allah. Allah, Allah kata Anda. Allah menipu. Nah siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus itu dulu? Karena saya butuh hidup kekal. Dia bisa datang ah. saya ke surga. Itu makasih sembah. Bukan gara -gara... Itu pelacur-pelacur itu pelacur, pelacur bisa masuk ke dalam surga. Pemungut cukai bisa masuk ke dalam surga. Tidak menyembah Yesus. Bisa. Oh, bisa? Benar -benar semua. Orang ber. Terus surga orang masuk nah, surga terus juga. kenapa anda kenapa mereka bisa selamat? Kenapa mereka bisa langsung masuk ke surga? Sementara mereka adalah pelacur? Ada pertobatan Kenapa Pak? Mana bertobatlah melakukan seperti Pertobatan gimana? Ketika penyaliban ketika penyaliban terjadi bapak ketika penyaliban terjadi di kitab anda dalam kitab Lukas kuburan terbuka dan bangkit orang-orang kudus. Kenapa mereka bangkit? Sementara mereka tidak mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Biarlah Kok bisa tanya. yang penting saya tidak mau ke sana lari kamu ke sana Kenapa Allah ini ke Nah ke itu dia makanya jangan menuduh sana. Allah penipu karena yang menipu itu adalah anda Anda yang menipu diri anda sendiri Allah sudah ya, Allah sudah, sudah menerangkan kitab anda, anda juga menerangkan kan. Yesus, Yesus itu tidak mati tapi Allah anda tetap menyembah Allah. Yesus kan begitu saya menyembah dia karena dia kebutuhan saya ada sama dia jadi saya dia apa? Kamu, saya karena dia kamu. apa? Iya. Jadi karena ada kebutuhan saya. Nah, dia. Berarti yang menipu adalah anda sendiri nipu diri anda. Biar ngomong sama pun terserah kamu. Apa menipu saya? Tapi Allahmu jelas menipu orang-orang Yahudi saudara-saudara. Ya, Yo nggak bisa dong. Nggak ya, ya. bisa. Dia pikir itu. Disinilah di kesalahan anda. anda. Di, di sini ini kesalahan ini. anda. Satu. Satu. Apa -apa. Dia Yesus mengaku sebagai nabi Mesias yang biarlah, diutus nabi, kepada nabi Bani Israel. Ya manusia, kan? Anda bukan Bani Israel. Nabi. Kenapa ya, ya, Anda karena mengimani? Dia dia karena dia Coba, nah, berarti yang menipu siapa? Yang menipu diri sendiri? Siapa? Kenapa jadi Allah yang disalahkan? Datang menyebut kamu, apalagi makan. Terima kasih janji-janji kamu siapa di situ, Kristen? Lagi? Yang di, oh, yang dikatakan iya. kamu di situ Kristen gitu? Iya Emang Kristen pengikut Yesus. Iyalah. Emang Kristen pengikut Yesus. Iyalah. Dari mana anda bisa tahu? Dari mana pengikutnya Yesus itu Bani Israel kok Kristen? Iyalah, Sepuluh perintahnya itu tandanya pengikut ya. Dia. Karena dari iyalah. mana anda mengikuti? Eh dengar dengar iyalah. Pak Lamsen. Iyalah. Dengar iyalah. Pak Lamsen. Iyalah. Hukum Torah yang pertama jangan ada ilah lain selain Hasem. Kenapa anda menyembah Yesus? Tidak ada. Yesus adalah Tuhan itu sendiri, itulah karena dia. Nah ini yang aku bilang nenekmu kiper gigimu itu rontok semua nanti kalau lama-lama. Dia -lama. itu Jangan ada ilah lain selain Hasem. Kau gantikan dengan Yesus. Sekarang siapa yang menipu Dia bukan manusia biasa karena dia bisa eh, dia bukan manusia biasa. Kamu tuduh Allah penipu. Sementara nyata bahwa jangan ilah, jangan ada sembahan lain di hadapanku. Itu kata Hasem. Kenapa kau gantikan dengan Yesus? Ya, enggak apa-apa. Tidak ada karena dia bisa berhidup kekal. Enggak apa-apa pula. Terus kau tuduh itu. Allah yang penuh penipu. Nyatanya, kau apa -apa. yang nipu diri Tidak kau sendiri. Kamu itu. yang menggali kuburan, Tidak kamu salah. yang menggali lubang, apa, kau tuduh Tidak orang. Itu karena Yesus mengangkat saya ke surga itu keinginan tidak saya. bagus begitu Pak Lansen saya tidak, tidak pernah mengatakan Yesus itu penipu saya. bahkan tidak saya mengatakan itu. saya imani dia tidak Nah apa? Apa? sekarang kau mengatakan kasih, kasih ilmu apa hukum tidak utama kami tidak adalah saya. kasih kasih tidak apa yang tidak kau jajangkan? Kau Allah kau katakan penipu, mengatakan. sementara kamu terciduk menyangkal Yesus sebagai Mesias. Kau katakan dia kamu. adalah Hasen itu sendiri. Terus, terhat, terus Hasen mengatakan Terserhat. jangan ada ilah lain di hadapanku. Nah, kau sangkal juga. Kata kata kata. Kau bikin ilah baru ya, dari manusia. Kata, kata. Yang Berarti itu, kamu itu antikristus, uh, karena kamu menyangkal Yesus juga menyangkal kaya Bapak. Antikristus, kayak apa? Kayak saya itu tidak masalah. Yang penting, Yesus bisa mengangkat saya ke surga. Itu keinginan saya. di mana Yesus mengatakan mengangkat orang Kristen Yahudi kaya ke surga? Kaya dimana? Kaya apa-apa. Nah, Aduh, jadi yang menipu itu, yang penipu Tidak itu adalah Anda itu tindak Anda tindak yang tindak tindak menipu tindak diri tindak Anda tindak sendiri tindak Yesus mengaku tindak diutus tindak kepada domba-domba yang hilang dari Bani, Bani Israel Anda bukan Bani, Bani, Bani Israel orang Anda orang mengaku mau dijemput Yang ada, hal -hal Kristen itu akan hal -hal itu diusir Dikatai pembuat kejahatan itu Pak Lam Bukan setiap orang yang menyeru aku Tuhan akan Masuk ke dalam kerajaan bapak oh, mainkan dia, nah maaf, coba. Saya, saya diri, ya. Sudah kacau seperti ini. Kalau gini kacau, saya tidak mau yang. Ya makanya bapak. Kalau Anda sudah membohongi anda, diri Anda, jangan bahasa bahasa bohongi anda orang lain itu. gitu. Orang, ya. ya tidak, tidak bagus. Membohongi diri sendiri, sendiri, ya, tidak, tidak membohongi sendiri, sendiri. jangan juga membohongi sendiri. orang, orang itu. lain itu. gitu loh Pak Lamsen, ya. Pak Lamsen ya. Ya tidak mau seperti kamu cuma. Ya silakan. Lamsen silakan jangan lupa cebok ya. air satu, satu sendok ya pak. Guru apa kamu? Jangan lupa lamsen. Bapak yang saya, saya. saya gimana saya sih? Oh, saya bisa diperbaiki. Hanya percaya kitab saja tapi tidak percaya ajarannya kamu berubah-ubah. Saya, saya percaya kitab Anda adalah kitab yang menceritakan nah, dari hasil nah. penyelidikan dan kesaksian kesaksian Jadi, orang. Iya, tapi kan, saya tidak percaya kalau kitab apa, anda itu, itu? adalah Allah. saya apa? tidak percaya tidak saya tidak percaya kalau kitab anda itu firman Allah oh, iya, makanya jangan K gitu loh lupa kenapa kamu paksa saya harus benar mengikuti itu artinya karena jalan tidak benar ajaran kitab saya kan untuk apa? Kan saya sudah mengatakan saya ini awam nah, tapi saya nah, kritis saya bisa menggunduli tentu anda apa-apa apa. terbukti tentu anda keciduk anda keciduk menyangkal Yesus. Anda juga keciduk menyangkal Bapa. Berarti Anda anti-Kristus. Uh, kan aduh. gitu. Ini lagi lainnya teman Islam ini ya. Alkitab saya tidak benar beritanya. Tapi saya disalahkan kepada berita yang tidak benar. Karena Anda nah, menyelewengkan nah, ajaran nah, kitab Anda sendiri. Kan lucu Anda ini. Nah, anda yang menafsirkan nah, dan menyalah-nyalahkan nah, kitab nah, Anda nah, sendiri. Berubah, berubah. Anda yang merubah. Nah, saya nah, tunjukkan Matius 19. Nah, apa syaratnya nah, untuk memperoleh nah, hidup yang nah, kekal? Nah, Diuraikan nah, semua di sana. Tidak ada poin yang menyembah Yesus. Anda rubah menyembah Yesus. Dengan catatan, hasil itu adalah Yesus sendiri. Aduh, Bapak. bapak, Kurangi berbohong ya, Pak Lam ya mohon maaf iya silakan. Ya. jangan oh, sepertinya jangan sepertinya sampai baik, anda baik, mati boleh. di dalam kebohongan masih Pak. Masih tidak mau. Seperti bertaubat, Pak bertaubat Pak ya. bertaubat jangan selalu mengajarkan kebohongan ya Pak ya Oke okay, teman-teman ya selamat siang saudara Carol sebentar Bang Carol sebentar yo mau meluruskan tadi sedikit aja pernyataan dari Palam Sen yang mengatakan kalau hanya Yesus yang datang dari surga, tidak ada manusia yang lain. Sementara kita ini sejalan ya beriringan. Yang dua manusia yang dari surga itu adalah Nabi Adam dan Siti Hawa. Itu fakta. Kita sejalan seiring di situ. Lamsen bilang katanya tidak ada sama sekali manusia yang berasal dari surga. Bukti. Namanya, Nabi ya, Adam sama Pumbol. Siti Hawa dari mana itu? Bahkan ketika Nabi Adam itu diturunkan, kami itu literasi kami lengkap. Nabi Adam diturunkan di di kaki bukit Himalaya di India Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah sementara Iblis Allah turunkan di Basro kami lengkap semua literasi itu semua itu dari surga dan Bang Cima sudah mengatakan berapa kali ya satu titik iota pun tidak akan pernah aku hilangkan dari dari hukum Taurat selama dunia ini belum, belum runtuh nah sementara orang-orang Kristen satu titik iota pun tidak ada yang dilaksanakan itu fakta yang tidak bisa dibantahkan betapa sombongnya Palamsen itu sudah mengaku kalah, sudah mengakui kekalah, ke ke kalah, sudah mengakui salah, tapi dia sombong tidak mau menerima yang namanya Al-Quran. Nah inilah sombongnya orang. Jangan sombong Palamsen di atas langit masih ada langit. Jangan sombong Palamsen di atas ketoprak masih ada kerupuk sama bawang. Anjir, jadi lapar gue. Ya, lanjut. <laughs> iya lapar <laughs> juga ini <laughs> Jadi okay, Almaida 8 Janganlah kamu Janganlah karena keminyak